Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pelajar terutama rekan pelajar fisika pada saat ini saya akan tunjukkan uh, model untuk melakukan percobaan virtual yang bisa diambil dari pet edu dengan judul percobaan mengukur masa jenis benda-benda uh, yang diperlukan macam-macamnya ada wood Kayu ada batu es atau es keping, kemudian ada batu bata atau brick, dan ada logam aluminium. Nah, ini nanti bisa kita ubah-ubah sesuai dengan jenis bendanya. Ada styrofoam juga yang lebih ringan. Nah, tugasnya yaitu menghubungkan antara eh, masa benda yang tertulis pada bagian ini. Pada saat dicelupkan ke dalam 100 liter air, 100 liter air ini sama artinya dengan 0,1 meter kubik. Jadi 100 liter itu sama dengan 100 desimeter kubik. Nanti e, konversi satuannya bisa dipelajari pada video yang lain. Rasanya ada di Youtube itu yang mengajarkan konversi satuan. Lalu Anda catat kalau kayu ini masanya 0,4 kg atau 4 x 1000 ini berarti 400 gram. Ya. Kalau ini ditaruh ke dalam air, nanti volumenya di sini jadi berapa? Selisih dari volume mula-mula tadi, dengan saat benda ini dicelup, dalam keadaannya tidak bergerak lagi adalah volume benda yang tercelup Volume benda yang tercelup Rumusan masa jenis adalah masa dibagi volume bendanya Nah, untuk mengetahui masa jenis benda ini bisa dilihat selisih volumenya tadi Membagi masa benda Nah, catatlah itu berulang-ulang Kalau masanya ini diubah-ubah anda bisa mengubahnya sebagai 5 data, 10 data, secara acak. Misalnya Anda ubah sekarang menjadi 277. Catat volumenya. Berapa kenaikannya. Lalu masa jenis adalah masa dibagi volume. Lalu ini kita kecilin lagi. Masukkan. Berapa volumenya sekarang? Akibatnya. Saudara-saudara akan mempunyai rentang Banyak masa jenis yang dihitung dari percobaan tersebut Lalu Anda bisa mencari standar deviasinya Mencari rata-ratanya Rata-rata pengukuran berarti itu hasil pengukuran percobaan Standar deviasi dari sebaran data yang Anda kumpul Berarti itu dinamakan kesalahan percobaan atau nilai rata-ratanya tadi akan berada di rentang terendah Saat nilai rata-rata dikurangi standar deviasi Dan saat nilai rata-rata ditambah standar deviasi Sehingga nilai pengukuran ini tidak mutlak Dia bergantung dengan kejadian Semakin sering dilakukan pengukuran Berarti hasilnya nanti akan mendekati ukuran ideal Nah, demikian tutorial percobaan mengukur e, masa jenis benda Yang nanti di sini bisa Anda buat variasinya e, Custom, masa yang sama, masa volume Nah, ini kalau ada blok yang lain Nah, selamat belajar, selamat mencoba Bagi yang ingin mencoba uh, percobaan ini secara langsung Anda bisa uh, mengetik dengan alamat petcolorado.edu situsnya seperti ini nanti Anda pilih simulasi kemudian physics nah di situ banyak simulasi yang bisa Anda cobakan, Anda pelajari yang berkaitan dengan pelajaran kita di kelas 11 Selamat mencoba, selamat belajar, selamat berkarya. Terima kasih.